Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 135 Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Atau biasa kita singkat dengan IPAS kelas 4 Baik, di halaman 135 ini ada 6 soal yang perlu kita jawab Soal-soal ini akan kita jawab setelah slide berikut ini Ya, pertama kali kita akan menjawab soal yang pertama Menurut kalian, seberapa penting mengenal sejarah? Mengapa? Baik, kita akan jawab Jawabannya adalah Agar dapat mengetahui kehidupan di masa lalu Dan dapat mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut Atau dari sejarah tersebut Soal nomor dua apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggal kalian? Jawabannya, bervariasi. Dapat tentang bentang alam, cerita kerajaan, dan sebagainya. Soal nomor tiga. Apa yang bisa dipelajari dari tokoh daerah kalian? Jawabannya, perjuangan yang gigih serta pantang menyerah. Soal nomor empat. Apakah menurut kalian, masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Mengapa? Jawabannya Iya, masyarakat di tempat tinggalku sudah menjaga peninggalan sejarah dengan baik karena terlihat dari cara merawat dan dijadikan sebagai tempat wisata sejarah Soal nomor lima, menurut kalian, cara apa saja yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik? Jawabannya, yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik adalah Memelihara peninggalan sejarah sebaik-baiknya, menjaga kebersihan dan keindahan Melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak baik oleh faktor alam maupun buatan, Tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah turut menjaga kebersihan dan keutuhan Soal nomor 6 Menurut kalian, apakah yang kalian lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Jawabannya, dengan menemukan teknologi atau penemuan terbaru yang memberikan dampak kenyamanan bagi orang lain. Contoh, menemukan aplikasi kesehatan. Baik sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.